Amanda Manopo menanggapi Vaska viralnya foto dan video di sesi pemotretan untuk iklan bersama Arya Saloka sejak kemarin ia lengah lantaran mendapatkan setempel sebagai perusak rumah tangga dan berpose terlalu intim dengan lawan mainnya di ikatan cinta. Melalui unggahan di Instagram story Amanda menyatakan tidak akan lagi mengambil kontrak kerja dengan Arya Saloka, meski hujatan netizen sangat memojokannya, ia menuliskan dengan kalimat santun. Hai semua untuk kebaikan bersama, supaya tidak ada masalah kontrak yang sudah berjalan dilakukan dengan cara profesional, dan saya tidak lagi menerima pekerjaan dalam bentuk apapun dengan kontrak apapun dengan beliau yang sudah masuk dalam kontrak di sinetron tersebut sampai dengan selesai.